Oke okay guys tutorial bakar batu ini batunya rencana kolamnya disitu ini Kakak lihat sendiri Betina berarti dia pun jantung di mana? Terucap e syukur kami bakar batu. memberkati keluarga kami di sini Tuhan. memberkati semua si supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Apa yang kami lakukan ini untuk hanya hormat dan kemudian saja? Terima kasih Tuhan Yesus, Pahal yang kami akan punus itu juga tidak terjadi lama mati tapi apa yang kami inginkan kami percaya ada di tidak jauh dari kami mengucap syukur untuk semua cara yang akan terbentuk di awal pertengahan sampai bakar batu makan sampai cerai kami bubarkan serahkan semuanya dalam tangan Tuhan mengucap syukur Glory hari amin ya Amin proses pemanahan terpisah <kirly> <kirly> di dia sudah berak jadi sudah <kirly> proses pembersihan bulu wam. modelnya di Aneh. hidup hidup di situ. Jadi apa? boleh? Eh. Batu. Ada babi baru baru datang. Satu satu ekor lagi gitu. Dua ekor. Jangan Mau ke mana? Gak ada karena dia minta Aku kepo ya padahal, ladies menyiapkan makanan ya Satu, -satu di sana, di depan itu, apa lo situ? Apa dah? Yo, ada waktu apa -apa di bawah tuh. Yo, yo, halo hey, bapak yo, Sudah masuk ini? Saya tidak pergi Ayang esa haleluya haleluya pu diang yang esa kita masuk di dalam doa kita duduk bersama-sama Kisah kita makan bersama-sama, kita cerita sebut bersama-sama, itu adalah budaya dari nenek kita, dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, mengajak kita untuk selalu hidup bersama-sama, supaya kita menghargai dan menghormatkan nama Waktu kita, ibu berdua lihat ke sini. Waktu kita dalam keadaan apapun kita tetap mengucapkan. Oleh sebab itu, pada hari ini. rawu nci